Oke, okay, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wassalamualaikum, Siti Nabila Nama lagi dengan saya, Lamsadi, di sini, di Jaya teman-teman. Uh, ini saya, ya, bukan nemu, ya. Ini salah satu mahasiswa saya uh, di, di gudang itu menemukan ini di rumahnya. Ini power supply legend, uh, tukang servis elektronika, atau handphone zaman sekarang wajib tahu ini, wajib bisa, kalau perlu punya yang seperti ini ini saya tidak tahu ini bisa benda. ini mereknya sampai tidak terbaca uh, DC regulated power supply ya power supply ya cuma merek dagangnya kayaknya tidak ada ini atau ada cuma terhapus ya ini. Oke, seperti apa ini eh, sebenarnya saya akan eh, dekatkan kamera ke teman-teman. Ya, dekatkan kamera. Seperti apa ini nanti saya akan buka casingnya, memperlihatkan ke teman-teman. <tuh> Oke, teman. -teman. Ya, iya mudah-mudahan cukup deket ya ini ya, oke teman, teman ini, wow oh, ini berat sekali teman, teman luar biasa, wow oh, ini power supply zaman dulu ini, sebelum IC banyak ditemukan, ya ini katanya masih bahasa ya itu, ini punya bapaknya yang ya, sekarang ya tetap nyervis nyervis dan eh, juga ini apa, buka toko elektronik, oke depannya seperti ini. Tipenya PS10AR 1 Oh ini saklarnya sudah oke oke Tadi tidak tahu ini bisa benda. Ini yang awalnya saya kira ini adalah amperemeter, ternyata ini voltmeter. Jadi ini ukur tegangannya. E, selektor tegangannya di sini. Ini ada tulisannya Volt Adjust Min Max ya. Nah, seperti ini. Ini outputnya. Ya. Saya tidak tahu nih hidup apa, Anda. Ini masih pakai jarum, masih analog, ya, bukan digital. Uh, sampingnya seperti ini, kalau diangkat seperti ini. Ya, cukup berat karena ini katanya trafo 10 ampere. Ini lubang-lubang untuk ininya. Dan ini, ya, bagian belakangnya. Oh, mereknya Oriental. Wow, luar biasa. Mereknya oriental Kita lihat dulu views nya Oke okay. views oke okay, teman-teman Kita cek views Pakai yang ini Kalau bunyi berarti views oke okay. Cek dulu views nya ya Eh kok yang ini Oh iya benar ya cuma ini, bukan ini kenoknya bentar teman-teman oke, okay, cek fuse-nya oke okay, ya oke, okay, saya pasang lagi ini ada, sepertinya ini resistor penguatnya juga. bawahnya seperti ini ini uh, apa kaki terapunya Saya coba dulu Ini sampai kemakan tikus teman ya. Kabelnya Ini nyobain dulu ya. Ini bisa benda ya masalah nanti mau diperbaiki atau ada kerusakan apa katanya nanti ini belum restorasi teman-teman. Ini kabelnya. Oke. Okay. Coba dulu power supply, power supply ini. Ya. Yeah. Kalau ini menyala ya mudah-mudahan menyala ya. Oke, okay. masukkan ke sini. Ini masukkan ke sini. Oke, okay, teman-teman, saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay. tidak ada kebocoran. Bisa, teman-teman, ya. Ini bisa, terang bisa. Ini berbunyi cuma indikatornya tidak enggak, enggak nyala. Ya. So, ini, ini berbunyi ini teman-teman ya. Oke. Ini masih menyala. Cuma ini bergetar. Ini 12 volt. Apakah benar 12 volt? Bukan saya tidak percaya tapi apa-apa kan harus dicoba dulu. Oke, ya, kita cek dulu, teman-teman. Kita cek dulu apakah outputnya masih berfungsi. Ya, dua ya, belas, ya. Walaupun di sini ada selisih 11,74 tujuh Ya karena ini masih analog ya Kemungkinan Nah ini Kemungkinan Apa Perlu kalibrasi yang sebelah sini ya Karena ini Nolnya Berada di bawah teman-teman Ya kelihatan ya Nolnya berada di bawah sini uh, ya Nol ya Nah itu Oh ini Ini 6 ya Oh bukan nol berarti sini ini 6 sa naikkan, naikkan Naikkan 7 8 10 oh ya ternyata masih masih ini ya masih masih pas ya ini pas 10 di sini 9,95 teman-teman ya masih masih oke okay ya masih oke okay. 9,9 9,95 eh, saya naikkan lagi ya 11 ini 11, ya, 11. 11 pas, ya. Berarti ini tidak perlu kalibrasi karena memang itu masih cocok. 12. Ya, ini ini saya ulangi ya. Ini indikatornya mati, teman-teman. Dan ini enggak ada apa? Enggak ada ampermeternya. Oke. 14. Kemudian fullnya ini di sini tertulis 16 16 teman-teman di sini tertulis ya Saya geser ini Ini 16 ya Kelihatan ya cuma nggak perlu terlalu kelihatan Saya geser lagi teman-teman Wah ini tambah nyaring suaranya Ini fullnya mentok Ini mentok dan ini mentok fullnya nya di sini tidak tertulis -ter -ter ya tak, tak tertera seperti itu Tapi di sini tertera 19 volt DC ya 90 DC ya Setelah ini saya akan nyoba lagi uh, matikan dulu saya nyoba pakai ini Mas, mas saya. Nah, ini ini sama mahajiwa saya ini sudah diberi ini apa sudah dibuatkan kabel ini ya sudah baik sekali ini masihjiwa saya ini ini sudah di, apa dibuatkan kabel sudah disodorkan beritum buat uji coba hari ini eh, kita perlu uji coba ya eh, masuk ke sini ya eh, masuk ke sini oke teman-teman ini saya akan uji coba ke kipas Ya, dicoba ke kipas. Oi. Ya teman, saya coba ke kipas. Eh uh, kalau diperhatikan kibahnya di 12 volt. Ya. Oke, okay, 12 volt ya kipasnya ya. Kalau mentok sini, oi, Oh, kalau 0 itu mentok sini teman-teman kan 0-nya. Ya. Ya. Belum nyala ini. Ya kalau nol itu mentoknya sini ya Tapi kalau dinyalakan Mentoknya ini Itu langsung genam kalau nggak salah tadi Oke Saya pakai kipas teman-teman pas ya Ya Sekalian saya ukur di sini ini aduh. Oke. Okay. Aduh aduh aduh adu. Hati-hati jangan sampai terjadi korsleting karena ini bodinya terbuat dari logam semua teman-teman ya. Oke okay, ya. aduh aduh aduh aduh Oke, maaf saya tidak kelihatan ada lubang ini. Ya. Karena saking senangnya dapat apa dapat uh, power supply legend teman teman ini ada lubang ini lupa ya tinggal masukkan sini oke satunya masukkan sini ya saya miringkan biar kelihatan oke bismillahirrahmanirrahim teman teman coba ke kipas ini langsung naik sendiri teman-teman ya, padahal ini nol, ini nol ya, itu enam. Oke, saya putar lagi karena ini 12 fullnya, ini sampai 12 ya. Oh, ini tambah keceng. Ya. Oke, ya, ya, ya, oh, oh, oh, oh, oh. biar tidak hangus, eman, eman. Ya, saya turunkan lagi, saya turunkan lagi. Ini sudah mentok, tapi ini tidak turun ke sini. Jadi mentoknya paling bawah itu eh, 6 volt seperti itu. Oke teman-teman, ini eh, secara umum bekerja dengan baik. Ya, eh, untuk arus memang tidak kami ukur di sini. Soalnya bisa, saya diukur sih. Langsung begini insyaallah bisa teman-teman. Ntar ya, eh, langsung begini sih matikan dulu ini insya Allah langsung gabung begini bisa harus ini coba harus 0,14 0,14 coba naikkan apakah arusnya juga naik ya naik arusnya teman temennya 0,2 ampere kelihatan ya Hei! tegangannya saya lebih tadi ini kayaknya anget-anget ini. <laughs> ini tegangannya saya 12 0,29 ampere dan di sini tertulis 0,14. Ya, berarti konsumsinya cuma 0,14 tertulis tapi kenyataannya 0,2 Tidak apa-apa seperti itu. Oke. Oke. Berarti juga hemat. Oke, teman-teman ya. Sekian dulu nyobain ininya Kalau ingin tahu dalamannya Mungkin di video berikutnya Akan saya coba Karena ini judulnya tadi Cuma nyobain aja ya seperti itu Kalau untuk bongkar Mungkin setelah ini insya Allah Oke terima kasih Jangan lupa ditunggu video berikutnya Kami akhiri semoga Yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia Akhirat buat teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh